di gambar pertama, kita awali dengan cidukan vitamin kembali yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Cidukan Lesti Bilar saat makan malam di malam minggu. Masya Allah, sehat selalu lestar, Doa selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita ini. Semoga sehat, bahagia, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan mudah-mudahan dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin pastikan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya persahabat dari akun Instagram Nino Kipeh mengatakan lihat ini jadi ingat pas zaman zaman masih PDKT dulu katanya tuh Masya Allah semua warga konoha persahabat ya Tentunya merindukan dan pastinya flashback ya ke zaman PDKTnya Lesti dan Bilar Doakan yang terbaik, support dan dukung untuk Lesti Bilar Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan Bang Yudi Revan Dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kata bijak Jangan sampai uangmu mengubah nada bicaramu Dan jangan sampai gelarmu mengubah gaya bicaramu tetaplah menjadi orang yang rendah hati Self reminder. itu kalimat kata-kata bijak kuetes untuk semuanya di hari ini dari Bang Yudir Revan. mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat selalu dilindungi juga dari orang orang yang tidak baik dan berikutnya kita simak juga persahabat ada kabar yang lagi heboh juga persahabat ya kabar dari Indra Tarigan yang mengunggah foto salah satu peramal nih persahabat di sini ada sebuah kalimat yang diposting oleh Indra Tarigan Tahu siapa nama paranormal ini dan apa nama Instagramnya? Tolong di DM saya, persahabat Ada sebuah kalimat komentar juga Sabar ya Lesti, Allah gak tidur, kamu pasti bisa kuat Postingan ini diunggah kembali oleh akun fanbase Leslar Sweetie Kalimat caption pun dituliskan Bang Indra Tarigan saya ada nomor handphone alamat sampai banknya sekali nanti saya kasih ke abang Wow Hati-hati ya -hati, persahabat ya ini sepertinya kembali buat heboh mengenai Lesti dan Rizky Bilar persahabat yang selalu direndahkan pastinya ini membuat orang-orang terdekat salah satunya kuasa hukum Rizky Bilar Indra Tarigan siap untuk memproses di kolom komentar pun ternyata sekali dibanjiri komentar dan tanggapan. Di antaranya dari aku Nurul Rahmatika underscore mengatakan astagfirullah insya Allah anak soleha ibu Lestiani makin diangkat derajatnya sama Allah dengan berguguran dosamu atas fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. yana Amin. Ada juga tanggapan dari Watch ini mengatakan, semoga yang dia katakan berbalik pada dirinya sendiri. Janganlah mendahului Allah. Nanti kalau Allah murka, tidak hanya balasan di dunia saja. Kalau belum bertobat dan minta maaf dengan orang bersangkutan, siksa akhirat lebih berat. Nauzubillah. Hati-hati persahabat berbicara. Ini tentunya sudah lewat batas, intratarian siap untuk proses, persahabat ya. Doakan mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan semoga untuk orang-orang yang selalu memfitnah, merendahkan Lesnar itu bisa bertaubat, persahabat ya. Kemudian juga kita lihat di sini ada postingan kembali dari akun Instagram yang sama, Lesnar Swifty, mengunggah kabar Indosiar terutama persahabatiah di acara beskis ini mengabarkan soal Leslar, Lesti Bilar alami kebangkrutan. Kita lihat persahabatiah kalimat yang dituliskan dalam kalimat caption, Indosiar yang terhormat, ada masalah apa kau sama Leslar? Muka tak malu, boykot orang, tapi nama Leslar tetap jadi berita utama di TV kalian. Youtube, Twitter, Facebook, dan Instagram Indosiar, maunya apa sih? Jangan suka giring opini, Muka tak tahu malu, bikin berita Leslar terus, coba tuh up berita Sambo atau polisi yang kena narkoba. Jangan Leslar terus yang kau up, sudah boykot, tapi masih up-up berita Leslar, Indosiar gila duit. Ini kalimat caption dari salah satu fanbase Leslar yang geram banget persahabat yang tidak respect dengan Indosiar. Katanya sudah boycott Rizky Bilar, tapi persahabat ya, idola kesayangan kita masih ditampilkan. Inilah yang membuat warga Konoha kurang respect dan pastinya gak serk lagi dengan Indosiar. Mudah-mudahan Leslar diangkat derajatnya. Semoga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabat, ya, kita lihat nih ada sebuah kabar dari akun HIP 500. Rumah tangga Lesti dan Rizky Billar kena masalah. Sejumlah rencana bisnis Rudi Salim tertunda. Ini ada kabar spesial juga untuk warga Konoha persahabat. Ya. Salah satunya Rudi Salim adalah part bisnis Rizky Billar dengan Leslar Entertainment. Lesnar Metaverse, tetapi Rudy Salim menyikapinya Dengan santai bersahabat ya Semuanya masih berjalan Tetapi hanya ditunda sementara saja Itu kata Rudy Salim Saat di podcastnya Mary Riana Kita selalu kagum dan salut Dengan Rudy Salim Yang selalu mensupport Yang selalu bersahabat ya Memberikan dukungan untuk Rizky Billar Dan Lesti Kejora Ini salah satu best friend bagi Leslar Semoga bisnisnya pun berkembang Dan lancar untuk Salim. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Les Tifa, Update Yang akan selalu mengabarkan Informasi terbaru mengenai Leslar Tentunya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh